banyak burung tuh kayu mati banyak burung. Tak bisa di itu burung kependak di sini masih banyak nih, Ini emang agak arus, airnya emang agak arus. Oh. Mungkin kita bikin satu lagi, habis ini kita oh. Oh, ini yang kecil-kecil teman tuh, melal. Oh. Banyak, banyak. tapi nggak apa-apa ditunda dulu daporium pas nanti ini kan baru diambil sayur teman-teman oh, kalau -teman, ini ya es mustabilasi ini yang cerminnya kenapa kejatuhkan tadi hmm. airnya naik Kita belum yang gede-geden belum hmm kita masih dapat yang masih kecil bacaan. Pokoknya ya. oh, ada gede amin tapi laki ini. Oh, melewel. Oh. Ibu, uh, Bapak kalau baterai itu. Hmm. Seru gua betang. Oke, saya tunggu lagi. Kemurak dah oh. oh. ini dapat lagi. Tinggal oh udah tadi masya oh eh eh hey, ada banyak kedung, budak kanyut, <laughs> budak kanyut, <laughs> Si tadi berita. nah nanti nah. Mana ya, kita. Hmm. di Jadi, atas, ke hmm. atas. Oh, iya ini oh. lupa. Ngulutik, deng, ah, deng. Ah, letik ah. kecil, teman-teman. Ya, oh. Letik itu kecil. Tuh keluar tuh anunya tuh. Eh, anunya keluar. Tuh yeah. yeah. oh, yang perempuan. Hmm. Hmm. Coklatu, tuh. Hu, Mana sih? Ini kita bersih. <laughs> Oh, para <lis> <lis> Oh, Cokong -cokong -cokong panjang. Eh. Ganti Ganti naon? Tadi di sini banyak benar pada hilang. Nah. pada ngetop ke bawah jadinya tuh. Nah. <lis> oh. okay, keinjek sama ujang tadi tuh. Hmm, pada keinjek semua ke dalam jadinya tuh mewek tuh apanya tuh oh. masuk deh pelan-pelan tuh tutup kaget nih, masih merepek tahu yang nyarinya nggak gali, <laughs> tuh ada lagi kecil-kecil Masih dapat yang kecil-kecil. Nanti ya kalau udah serius baru. Saya ini masih makan-makan HP nih. Agak susah nih. Oh, di atas sana banyak burung. Tuh, di kayu mati banyak burung. Gak bisa diinun itu burung. Tahu mana saya katakan? Ya. Jajet, abang. Lang oh. jajet. Oh, ini gede-gede. Jajet no mana teh? Ya. Jajet. Eh, hey. <laughs> lelangan kependak tereng, lelangan kependak tenh, lelangan. Uh, lagi ngobrol aja dong <laughs> berdua Bertiga, oh, bertiga ini. Aku kan mau pulang. Lagi ngerumpi hmm. mana mana. Mana ada hei? Eh, tuh pada ke atas eh mati. Tuh teman-teman beren. Oke. Okay kita coba lagi ke sini. Ini dia lemarannya iya. Bapak. Ah, aku dapat konjong but babon teman-teman. Tuh. Itu babonnya hmm, babon cewek kayaknya bagus. Hmm. Heeh, babonnya. Nah. Ini namanya babon. Babon Surabaya. Kan hmm. kita cari lagi ya. Teman-teman kita cari lagi. Ini injak injek nih sama si Ujang tuh tuh orangnya tuh Kijinya dangkal dia sama dia jadi dalam dah Susah ada nyarinya hmm. sana maju dikit ini mundur nyarinya Susah udah nyarinya Susah udah nyarinya tuh udah nyarinya Susah udah nyarinya itu harusnya agak-agak lumpur baru dia mau kalau agak keras sakit sakitan paling dia terlalu keras oh, mana tuh oh, udah kacak-kacak semua ini sama si petong oh mana kah menang dua channel luti-keluti nah. Tadi di IG loh, bagian itu-itu namanya kecilnya. oh tuh banyak teman-teman tuh di bawah sini. Ada banyak, tuh teman-teman tuh. Oh, masih pindah aja ke sini, terus nanti ke sana. Oke, okay. ini baru tujuh. Oke. Okay kita cukupkan dulu ini ya kita mau setiusnya deh dulu takut HP ini kena air ini Tuh, kita masukkan dulu nyangkut satu tinggal kuning bunga nyorot oh, ini kita apa. baru dapat segini tapi nanti insyaallah kita mau bikin penuh ini ya Mana, kita lanjut lagi nanti ya kita harus seterusnya aduh Tuh, oh, udah penuh ya teman-teman Tuh. Oh. ternyata udah penuh lang -2 lang, asup oh, satu. yang satu. Tuh dua aja nggak sub kita dapatnya satu dua mana satu lagi tuh oh dapatnya oh. cek ember kapolri ember cek oh. eh kita bakso itu oh. satu dua tiga. Oh bantu uwa, tuh. Eh. tuh. gede itu. Iya. turun. Tuh. Tuh. Ini teman mana dapatnya banyak Ember kemarin itu nggak nyampe penuh karena hujan gitu. Masukang embernya nyampe penuh. Cuci lagi bong airnya soalnya bernyala air. Ada air airnya. Oh oke. Okay. Tahu hasilnya satu ember ngebak, ngebak deh, ngebak deh, kita cuci-cuci dulu, Ini nah. teman-teman kita siap-siap pulang dulu ya. Hmm. sini kita udah dapat satu ember. oh oke, okay. okay. nanti kita sambung lagi videonya ya.